I'm yeah. video ini kita akan belajar lagu menghapus jejakmu dari Pan. Tapi sebelum kita ke tutorial, buat kalian yang menyukai channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang Jangan lupa kalian support channel ini dengan cara klik subscribe nya Saya tunggu dari hitungan 1, 2, 3, 4, 5 Oke terima kasih Sekarang kita akan belajar cara petikan di lagunya Kunci yang dipakai kunci C mayor dengan jari kelingking menekan di tali nomor 1 di fret ketiga. Memetiknya ibu jari di tali nomor 5, jari kelunjuk di tali nomor 3 Jari tengah, di tangan nomor 2 Jari manis, di tangan nomor satu. Ibu jari memetik Jari telunjuk Jari tengah, jari manis, diketikiran barang, barang Kembali ibu jari memetik Jari telunjuk Jari tengah, jari manis, diketikiran barang, barang Saya ulangi Lanjut ke kunci D Mayor Ibu jari tinggal turun ke tali nomor 4 Jari yang lain tetap di tempat yang sama Ibu jari, jari telunjuk Jari tengah, jari manis, diketikiran bareng yang keduanya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, ketiban bareng Dimainkan dua kali Saya ulangi Lanjut ke kunci B minor Memetiknya ibu jari, tinggal naik ke tali nomor 5 Jari yang lain tetap di tempat yang sama Ibu jari memetik Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, ketiban bareng Ibu jari memetik lagi Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dipetik bareng-bareng Saya ulangi Sambung ke kunci E minor Memetiknya ibu jari tinggal naik ke tangan nomor 6 Jari yang lain tetap di tempat yang sama Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dipetik bareng-bareng Yang keduanya jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dipetik bareng-bareng Dimainkan dua kali Jadi, cara petikan lagu ini dari awal sampai habis, lagunya hanya seperti ini. Saya contoh lagi dari awal. Langsung saja kita pakai lagu. Terus melangkah, melupa. Terus melangkah Melupakan Lelah hati Perhatikan sikap Jangan pikiran Membuatku lagu Tak mungkin ini Tetap letak Jadi videonya hanya seperti ini. Buat kalian yang memiliki video ini, jangan lupa kalian like, kalian share pada teman-teman kalian yang sedang ingin belajar kita. Agar video ini bisa bermanfaat buat yang sedang ingin belajar kita. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.